halo teman-teman semua, kita ketemu lagi nih di Donald Manoh Let's Talk kali ini sekarang udah ada Septian Saputra Septian Saputra, sebelum kita kenalan sedikit jadi kali ini topiknya, kemarin kan sempet tanya tuh di Instagram story apa sih alasan teman-teman mulai usaha dan jawabannya masuk, ya ada yang nyeleneh, ada yang lucu, tapi ada yang keren-keren juga nah, saya menemukan di Instagramnya Septian Mas Septian gitu ya ada postingan-postingan yang menarik buat saya yang bergizi, bernut bernutrisi, gitu. Nanti <laughs> tak taruh di sini nih, ya, Instagram-nya. Nah, sebelum kita ngobrol, boleh kenalan sedikit nih, Mas Septian, apa dan siapa sih? Oke. Okay. Mm -hmm. uh, halo teman-teman, saya Septian Saputra, saya co-founder hmm. dari Logi Communication. Jadi, kalimat Communication itu hmm. adalah studio branding, Pak. Ya? Studio branding. ya hmm. jadi kita uh, mulai dari strategi sampai distribusinya. Oke. Okay. Kayak gitu. Nah, Menarik nih, karena kan di masa pandemi hmm. tiba-tiba yang mulai usaha banyak. Ya. Terus kalau kemarin dari data dari Google-nya Indonesia ngomong katanya sekitar 73 juta UKM baru yang yang daftar baru bikin bisnis di Google My Business ah, okay. selama masa pandemi. Nah, kan mulai bisnis itu memang sih tujuannya mau bikin tertuang gitu ya, ya, mau survive. Tapi kalau yang teman-teman mau benar-benar bisnis bukan sekedar survive, nah ini yang saya suka, suka gemas gitu loh. Nah pas lihat apa namanya perseptian posting soal itu, yang apa namanya alasannya itu boleh ceritain nih kalau mulai bisnis sebenarnya apa sih alasan selain cari cicuannya itu gitu. <laughs> Ya jadi ini sebenarnya salah satu dari apa istilah tiga basic ya tiga dasar hmm. atau fundamental kita bangun bisnis sebenarnya. Hmm. Jadi kan ada hmm. yang sering ditiru orang itu hmm. bukan ditiru sih iya. orang itu sering bikin tuh vision hmm. dan mission visi dan misi. Visi dan misi. Cuman yang mereka sering lupa adalah hmm. purpose oh, tujuan alasan mereka exist. Hmm. Nah kalau saya handle client biasanya hmm. ketika hmm. saya tanyain purposenya itu apa yang mereka jawab tuh visi oh, visinya. Okay. Nah, ini ya, beda-beda tipis gitu beda ya? beda tipis, hmm, ya. tapi beda beda <laughs> banget, fungsinya beda banget Yaitu. Gitu. Yaitu. jadi kayak hmm. kalau vision itu kayak kita tuh pengen kemana gitu loh, hmm. kita tuh 5-10 lima, lima tahun ke depan hmm. tuh uh, pengen kayak gimana perusahaannya hmm. apakah menjadi leading business, apakah uh, punya ciri khas tersendiri gitu hmm. apakah kita mau menciptakan personal yang lain, kayak gitu hmm. kalau misi itu gimana cara mencapai hmm. nah purpose, hmm. kenapa kita exist nah yang sering Uh, muncul itu hmm. adalah ya, bener hmm. ya, dia dapat duit profit gitu. Iya. Itu kan stigma negatif banget, tuh kalau hmm. sampai diketahui oleh uh, konsumen dari klien atau hmm. brand gitu. Hmm. Jadi, kita ubah aja, Oh, memang alasan orang untuk membangun bisnis kan entrepreneurship ya, yeah. mau, apa namanya mendapatkan keuntungan memang itu hmm. basic satu. Hmm. Tapi di luar itu, di luar uang, hmm. kenapa kamu exist? Hmm. Nah, kalau saya sih supaya mereka gampang membuat purpose itu kan hmm. kadang mereka lupa gitu purpose-nya hmm. apa. Saya suruh aja lihat brand-brand gede dah. Iya. Yeah. Karena kenapa saya suruh lihat brand gede? Karena biasanya brand-brand yang sukses itu pasti meninggalkan jejak. Oh, Oke, okay. iya. breadcrumb ya. Iya, breadcrumb. Jadi, apa sih yang mereka punya yang kita belum punya di awal? Yeah. Mental Salah Satu satunya itu purpose, yeah. gitu. mm. purpose. kayak Loreal deh, sharing beauty with all, gitu ya. Purpose, sharing beauty with all Sharing uh. beauty with all, mm. visinya apa ya? Itu menghadirkan ala-ala kecantikan mm. atau atau apa namanya, memproduk kecantikan okay. untuk tiap-tiap wanita di seluruh dunia. Gitu visinya. Okay. Dia. Nah, misinya produksi ala kecantikan yang beraneka ragam, mm. gitu. Mm. Misinya dia jadi, mm. jadi visinya itu warnya, nya mm. ya kan? Mission itu how cara oh, okay. mencapai gimana cara supaya sampai di sana, di sana. Gitu. sedangkan kalau purpose, yeah. kenapa why kenapa ya? kita harus ke sana oke okay, y-nya ya iya yeah. uh, gitu. jadi penggemar Simon Sanek juga ya yes iya yeah. start with why start gitu with why, gitu lah Kenapa sih? Ini kan pengalaman handle hmm. client gitu ya. Berarti pernah dapetin klien yang dia tidak punya atau belum punya, atau purpose-nya nggak jelas? Nggak jelas. Ini biasanya kendalanya apa sih? Uh, kendala yang pertama, hmm. uh, biasanya di ranah rebranding sih biasanya. Hmm. Di ranah rebranding, jadi mereka udah jalan lama, hmm. lupa kemarin tuh ke trigger usahanya itu dibangun karena apa. Ya. Hmm. Ya, apakah karena melihat keadaan sekitar, hmm. atau, atau motivasi dari diri sendiri, okay. gitu. hmm salah salah satu klien dulu misalnya karena, apa namanya, karena dia ini digital marketing agency juga kan hmm. sebenarnya. Dia itu dulu kerja di kayak pemerintahan gitu, ya. tapi di luar negeri nih ya, bukan di Indonesia, Indonesia. Di, di Belanda. Ya. Nah. Jadi, dia ngeliat birokrasi ketika mau marketingin sesuatu itu hmm. ribet gitu. Oh iya, okay. Dan dia yang sebagai yang provide jasa, sebagai karyawan di sana, hmm. kesel gitu. Hmm. Akhirnya dia bikin sendiri, Gimana caranya orang-orang kalau mau marketing, digital marketing itu biar simple gitu. Hmm. Jadi dia buat apa namanya, sistemnya. Sistem, ya. sistem konsultasi, hmm. sistem uh, desain hmm. kayak gitu, itu dibuat simple gitu. Hmm. Jadi memberikan simplicity untuk si customer, itu Karena kurpusnya dia. Gitu. Awalnya itu. Ya, jadi di luar ruang kan itu, hmm. memberikan simplicity gitu. Yeah itu kan di luar uang bukan, hmm. bukan semata-mata karena uang yeah. Menjalan, karena itu karena simpelnya itulah akhirnya digital marketing ini dipilih oleh kau pilih karena simpel gitu ya padahal hmm. kan kalau kita tahu dunia marketing branding itu kan sebenarnya hmm. agak ribet ya. agak ribet gitu hmm. jadi kalau nggak ada purpose ya bingung juga bingung ya juga. si digital agency ini beda ini sama yang lain bener gitu ya hmm. nah sekarang soal purpose, nah kalau Imagiologi sendiri sekali lagi teman-teman tahu ya kan? Ada nya apa nih? Kita ingin menciptakan komunikasi yang lebih bermakna. Eh, sudah. Yeah, ya kan? Hmm. So, visinya kita apa? Menciptakan brand, hmm? menciptakan brand yang memiliki purpose itu pertama, hmm? dan clarity untuk berkomunikasi dengan komunitasnya. Hmm. Jadi kita visinya menciptakan brand, brand-brand di luar sana. Hmm. Ya? Hmm. ya misinya apa? dengan cara kita bikin yang namanya discovery session untuk menggali fokus, mm -hmm. terus kita bikin brand roadmap untuk menggain clarity, yeah. terus style skip supaya jelas desainnya seperti apa kayak. Gitu. Ini yang diomongin kadang-kadang orang kalau bikin brand dipikir logo, logo, <laughs> iya gitu. yeah, yeah, yeah, yeah. company profile, <laughs> tagline, -nya. dan sering udah bikin bagus gitu. Bahkan saya suka pernah ketemu tuh gak sekali ya cukup cukup sering logo-logonya aja dilihat apa sih <laughs> gitu ya klaritinya nggak ada perlu ya, buat dia tuh maknanya oh ini lengkungan ini maksudnya ini nah, kadang gitu ya. <laughs> kadang logo tuh dianggap seluruh cerita perusahaan kita harus ada di logo nggak <laughs> gitu nggak <laughs> gitu sistemnya nggak gitu ya kalau misal kalau ngomongin logo hmm. yaitu cuma sebagai tanda pengenal aja sih. Hmm. gimana cara supaya simple hmm. gampang dikenali gampang diaplikasikan hmm. ya. kan kadang ada tuh logo-logo hmm. tuh yang ya okay lah ribet mungkin bagus keren ya, cantik ya. tapi ketika dijadiin favicon di website yang sekecil ya, orangnya itu juga orang itu orang lihat apa ini ya gitu. <laughs> Jadi ketika dengan tap-tap lain tuh Penggelam susah bedain gitu ya. ya. Terus kalau diaplikasikan apa di baju misalnya bordir itu susah. Oh, iya, bordir, ya. nah, kayak gitu contoh-contoh pengaplikasian. Sebagai tanda kenalnya sih, Pak. tanda kenal. Nah. Berarti balik ke balik ke purpose. Balik ke purpose. purpose kalau yang teman-teman dari UKM nih, mungkin kalau ngomongin purpose serada sulit, mungkin mereka nyarinya ya, ada nggak sih? Mungkin satu dua langkah, gimana sih sebenarnya menemukan purpose selain uang tadi gitu? Hmm. Sama seperti yang saya kasih tahu ke klien sih. Hmm. Yang pertama, coba lihat keadaan kita dulu deh. Hmm. Keadaan kita, kita membangun bisnis itu ke karena apa? Apakah keadaan dari outside di luar hmm. atau dari kita sendiri hmm. yang muak melihat keadaan gitu? Yeah. Misalnya hmm. kayak klien saya tadi muak hmm. melihat. Uh, birokrasi dalam uh, marketing agensi hmm. gitu Dia bikin yang simple hmm. gitu nah, teman-teman gimana? Hmm. Apakah karena pandemik ini misalnya hmm. uh, Saya bikin kedai minuman hmm. nih, kedai minuman Orang-orang uh, hmm. kalau mau beli hmm. itu harus ke kedai saya hmm. Karena pandemik ini agak sulit kan? Hmm. Nah, udah kita bikin brand baru hmm. Tapi sistemnya delivery dan sistemnya literan gitu oh. Nah ketriggernya kenapa? Karena itu ingin memberikan hmm. uh, apa namanya Uh, kemudahan. produk kemudahan karena yang produk yang bisa di, dinikmati dengan hmm. mudah ke pelanggan gitu misalnya. Oh jadi oh. per-purpose-nya, make sure semuanya memberikan kemudahan buat pelanggan itu di masa contoh ya contoh ya. Contoh jadi ketika nanti di luar hmm. apa ke depan hmm. itu usaha berkembang yeah. sistem makin ribet hmm. ternyata. Setelah berkembang, lu makan ribet cara cara pesen, Oke, kayak ya. gitu, cara delivery. Berarti udah keluar dari Purpus. Oh, ya. Purpus udah lupa ya? Udah lupa dia dulu. Kalau pesen gampang, cuma tinggal hmm. WhatsApp dikirim. Hmm, Sekarang ribet-ribet pun, ribet, oh, ya. udah keluar dari Purpus. Udah keluar, dia mesti balik mesti lagi harus, balik. Itu udah fungsi ya? Sebagai mesti. guide. Hmm. Jadi, kalau kayak kita berlayar tuh, itu Purpus itu kayak bintang utara, bintang utara nah, itu North, itu. Orkara, North Star. Yes, North Star. Okay. Oh, ya. Ya. berarti kalau teman-teman yang mau mulai. Kayaknya sekecil apapun saya usahanya harus punya purpose ya, fusi Pur ya. Bener gak sih kalau saya punya hmm. pikiran gini purpose itu tuh somehow akan dirasakan oleh konsumen sih? Yes, gitu, yes kan? benar-benar ya bener. Jadi kalau konsumen merasakan itu dan dia mendapatkan namanya produk jamah seperti sekarang ya Eh hey, by the way Thank you loh dari loh Coffee Eatery. <laughs> sponsor udah disiapin <laughs> tempat yang keren dan ada makanan nih, cuman nanti kita makannya habis podcast ya yes. Kalau nggak nggak bisa ngobrol ya. Yeah. Nah karena kan bisnis apapun sekarang itu pasti udah ada saingannya gitu kan ya Nah yang membedakan akhirnya kadang-kadang purpose-nya ya asal mau belanja di tempat si ibu A lah, hmm. aja karena ya, tadi gitu ya mungkin lebih mudah hmm. Hmm. atau ibu B ini memperhatikan purpose-nya adalah hygienis, higienis gitu ya bisa juga kan gitu ya jadi perpas itu nggak harus yang wow gitu. yang keren ya. oke kayak kayak tadi kan hmm. brand besar punya gini hmm. sukses tapi bukan berarti kita niru mentah-mentah itu yeah. karena kita lihat diri kita dulu, nah. kita skala seberapa, hmm. terus human resource kayak gimana, bisa nggak mau eksekusi purpose itu kayak gitu. Nah, kalau boleh sambungin sama yang teman-teman mungkin suka dengar ATM gitu ya, hmm. amati, tiru, amati modifikasi. Itu. Saya suka gemesnya segini antara amati, tiru, modifikasi, tirunya tuh 80% di Indonesia. Iya <laughs> <laughs> <laughs> kan? Iya <laughs> nggak? Nah mungkin kalau purpose ini amati gitu ya, ya iya. kenapa sih Nia ya. gitu, ya, gitu ya? Jadi kita bukan lihat what hmm. lihat oh sharing beauty with all, itu hmm. what kita yang harus kita lihat tuh, wah, kenapa dia punya purpose seperti itu? Apalagi. Apa yang nge trigger gitu? Hmm. Itu yang harus ditiru. Sekalipun mungkin mulai awalnya adalah uh, mungkin di-PHK gitu ya, hmm. terus akhirnya tapi kan itu purpose pribadi gitu Jadi, ya, tapi saat dia mulai jual pasti akan menemukan purpose yang berhubungan sama konsumennya. ya hmm. itu yang mesti diamati gitu kan ya, ya misalnya kalau dari pribadi nih uh. misalnya, uh, menjalankan usaha hmm. karena ngelihat ibu gitu misalnya uh, hmm. udah tua, capean, pengen yeah. lanjutin gitu, hmm. berarti kan itu uh, kalau dari pribadi, hmm. di keluarga itu kan caring Family Care gitu, oh. itu akhirnya di di di, di, apa, di ke usaha gitu, jadi oh. dia memproduksi care care secara yeah. care bahannya genis, sama gitu, itu selalu konsisten. Oh, gitu. jadi yang menjadi sebuah alasan internal bisa jadi bisa jadi alasan buat eksternal ya, hmm. keren keren bro. Oke, nah sekarang uh, udah menemukan purpose-nya nih, terus juga tak lihat di Instagramnya. Uh, ada ada namanya smart apa smart business. Oh ya. Nah. Smart sorry smart goal. Smart, smart goal. Nah, kan tadi udah ada purpose-nya sebagai why ada goal sekarang kan gitu ya. Apa sih harus mm. smart goal ini nih? Smart goal ini sebenarnya konsep gini ya, manajemen by objective gitu, manajemen by, oh, by objective. objective. Mm. Jadi ini dulu itu tahun 81 ditemukan oleh uh, George Doran. Oh, kalau okay. nggak salah yang George Doran. Uh, jadi SM Smart Goal ini supaya memudahkan kita bukan cuma menjalankan goal tersebut, memulai yang lebih penting, hmm. memulai hmm. supaya kita mau uh, menjalankan goal tersebut. Hmm. Jadi SMRT ini jadi kayak, kayak uh, singkatan gitu. Loh. Nah jadi kayak S itu adalah spesifik. Hmm. Kan? Jadi goal kita itu harus harus spesifik gitu. Jadi misalnya kita mau bikin marketing. Hmm. Saya mau bikin marketing di social media, hmm. gitu. itu enggak spesifik gitu. Hmm. spesifik, jadi ketika kita mau eksekusi itu agak bingung. Agak bingung. Apalagi kalau kita lempar ke agensi, okay. gitu Misalnya, okay. bingung banyak pertanyaan. Jadi spesifik tuh saya mau bikin marketing di sosial media untuk para siapa? Para. Nah ini kadang-kadang karena saya juga ada semacam agensi seperti itu, kadang-kadang hmm. tuh dari, dari pihak owner tuh spesifik itu gitu, itu susah Susific. gitu. loh. Saya maunya semua orang, hmm. <laughs> saya mau semua orang beli. Hmm. Jadi malah yang smart pertama S-nya mulai dari spesifik-spesifik dulu, dulu ya, spesifik. Karena kalau terlalu luas, selain kita ngeliat ah berat lah, terlalu luas hmm. gitu, loh. males mulai. Malas mulai. Terus yang kedua itu measurable bisa diukur, bisa diukur. jadi ya. ukur nih supaya kita tahu seberapa lama kita akan mencapai itu, hmm. terus uh, bisa nggak dicapai kayak gitu. Hmm. Uh, dan yang paling penting bisa dievaluasi nggak? Iya, Cuma iya. kan kita bikin campaign, kita nggak tahu berhasil atau nggak. Gitu. gitu kayak taro baliho besar di pinggir hmm. jalan gitu ya? Siapa? Berapa orang? Berapa orang lihat? Lihat nggak? yang tahu? Nggak <laughs> bisa betul, diukur, betul, gitu. betul, betul, betul. kayak okay. gitu. Terus yang kedua, Tenable. Tenable itu mm. istilahnya bisa dicapai nggak? Realistis, Realistis aja sih. Ya. Kita mau bikin website gitu misalnya mm. kayak brand Apple gitu. Yeah. Produk kita bisa nggak memprofit yeah. yang dibuat oleh Apple Iya. Gitu. Yeah. Budget kita bisa nggak? Mm. Untuk membuat website seperti itu mm. gitu dan setelah website jadi ada orang berkunjung, mau beli, kita bisa nggak provide servicenya? Okay. enable lah, bisa dicapai nah, atau enggak. Mungkin ini kan yang tadi ATM tadi ya, hmm. ini mungkin bagian modifikasi ya. Hmm. Mungkin kita pengen lah punya cita-cita kayak, oh kayak mau big brand ini kita mau ikutin. Hmm. Cuma kita mesti lihat diri kita ya, kita nggak bisa plek-plek. Gak bisa. Oh saya punya coffee shop. Saya mau kayak Starbucks, <laughs> gitu ya. Nah, mungkin sisi modifikasinya juga di situ ya. Hmm. Jadi di, di apa ya? Direaliskan di, di dengan apa yang kita punya. Cuman kita tetap punya acuannya ke sana, gitu ya. iya. Hmm. Okay. Harus realistis, realistis kan. Realistis. Gitu. Um. Terus yang R, tadi hmm. kan SMI. Ya. Hmm. Terus R, R itu yang paling penting sih relevan. Gitu. Oh, relevan, iya. Relevan, gitu. Misal, kalau misalnya kayak kita tadi ya balik hmm. kayak kita mau bikin campaign marketing gitu, hmm. misalnya kita bikin campaign marketing baju-baju uh, untuk anak-anak. Hmm. Tapi bahasa iklannya itu dewasa banget, formal banget. Hmm. Itu kan gak relevan. Hmm. Ini. Okay. Jadi harus relevan, harus nyambung lah dengan, hmm. dengan dengan dengan apa tujuan kita, dengan dan apa yang mau kita jalankan dan hmm. gitu. okay. Terus yang terakhir hmm. itu T. Atau sebelum masuk ke T mungkin yang relevan ini juga, okay. um, ini kan namanya juga Doraemon Livestock, pengen ngobrol. Hmm. Ya. Yeah sering kali, kadang-kadang hmm. uh, pemilik bisnis mau melakukan campaign gitu ya hmm. taman dia pengennya kayak fotonya, selera dia ya kan, captionnya, nah ini nggak relevan dengan target market yes. gitu ya yes. nah, <laughs> mungkin Pak Dona, atau, atau, karena kita mungkin nyamuk ya, hmm. sama punya studio, punya hmm. agensi gitu hmm. ya Uh, jadi setiap kita presentasi ke klien itu, hmm. yang saya tanyakan, ini logonya sudah sesuai nggak dengan konsumen? Pasti gitu, bukan? Bapak suka nggak logo? Bukan gitu. <laughs> jadi sudah sesuai nggak dengan konsumen? Jadi kayak gitu sih, hmm. supaya tidak ada sindrom apa istilahnya, sindrom ego, terus sindrom yeah. apa uh, benda, benda apa bling bling. Hmm. Oh, supaya kita nggak ngelihat keluar atau Keluar jalur lah, oke itu penting relevannya kalau nggak nyambung susah ya, susah oke terus kalau yang terakhirnya teh sekarang teh time bound waktu waktulah setiap gol harus punya deadline itu yang paling penting karena kalau kadang nggak punya deadline antar aja deh Iya, ntar aja deh, ntar aja. Tahu-tahu dua udah habis. <laughs> nah, itu lah smart goal nih, hebatnya, bukan cuma di bisnis, hmm. bukan cuma di jangka panjang, hmm. bisnis jangka hmm. panjang, bisnis jangka menengah pendek, hmm. bisa untuk pribadi juga. Pribadi. Misalnya hmm. teman-teman mau punya goal baca buku ini, hmm. baca buku setebal satu salaman hmm. dalam 10 hari. Ya. Jadi kita bisa bagi nih, oh. jadi per hari saya harus dua halaman, gitu. jadi ada progres bisa diukur, hmm. ya kan, spesifik hmm. bisa diukur. Terus apa namanya, terpat waktu kan, waktu. kayak gitu. Dan ini, hmm. Smart ini tentunya selain buat bisnis, tadi yang buat pribadinya. Pribadi Apalagi pribadinya adalah pemilik bisnis. Benar. Iya masalah. kan, jadi kalau jangan pengen bisnis rapi, tapi hidupnya uh, acak-acakan. Gitu. <laughs> Terus <Tepen laughs> acak-acakannya boleh <laughs> mah acak-acakan yang diatur kali ya. Iya. Disengaja. <laughs> Di, acakan yang bisnis, sengaja. Nah, kayaknya segini aja deh ngobrol-ngobrolnya. Bro, thank you banget, udah menyiapkan waktunya. Sama-sama, Pak. Ngobrol-ngobrol, kembali sekali lagi. Uh, kalau obrolan yang bermanfaat boleh kasih ke atas di like dan di subscribe dan di share ke teman-teman semua supaya ilmu yang tadi uh, udah di sharing sama Bro Septian itu bisa apa ya diserap S karena permen perlu ilmu-ilmu seperti ini ya, mungkin nggak didapat di kampus nggak didapat di obrolan tongkrongan gitu. Gitu ya dan kalau mau kepoin mau tanya-tanya lebih lanjut misalnya taruh lagi instagramnya Bro Septian langsung aja di DM, gitu. Yes. Karena, berusaha juga ada tim-timnya siap membantu teman-teman untuk branding, communication, yeah. dan seperti itu. Oke, mungkin terakhir hmm? ada sedikit kata-kata penutup buat teman-teman yang lagi mau mulai usaha, atau mengembangkan usaha, atau lagi mikir mau mulai usaha, apa enggak mungkin. Ah, oke. Okay. Hmm. Jadi, uh, kalau saya, biasanya hmm. mengingatkan ke klien itu, hmm. biasanya yang namanya usaha yang baik, hmm. itu biasanya didukung oleh dua hal, okay. ya clear strategi hmm. dan uh, great user experience ya. yeah. pengalaman user yang baik. Okay. Jadi clear strategi mungkin teman-teman bisa dapetin dari agensi gitu hmm. ya, atau kita ngobrol dengan setelah sama telepon lain. Tapi user experience harus dieksekusinya gitu mm -hmm. dan ya. harus mendengarkan customer yeah. ya. customer ya. Jangan nggak pernah <laughs> dikepoin customer, nggak pernah yeah. ditanya perjujukan. Tidak relevan nanti. Gak relevan nanti. Ya gitu. yeah, thank you untuk ngobrol yeah. sekali lagi. Terima kasih buat Loh Coffee and Eateri yang juga udah siapin tempatnya, dan sambil teman-teman klik tombol subscribe, nge-like, dan share-nya, silahkan kita kadang menikmati apa yang ada di sini. Sampai ketemu lagi ya, teman-teman. Thank you.